Hmm, aja bro. oke okay, apa-apa. You got friends in me. You got a friend awet bro jadi oce baru saja grinding under barrel stun gun ma bro ya dan ini grindingnya ya, lumayan makan waktu sih mah ya. karena oce harus ngerjain misi ya seperti biasanya kalian ngerjain misi di event seasonal ya wait oce tunjukin ma bro caranya kalian tinggal buka events terus abis itu ke seasonal dah di sini ada fun in the stun tuh ma bro kalian bisa lihat ya nah di sini tuh uh, misi pertamanya Nggak uh, bisa dibuka cuy Ya pokoknya nanti kalian ini ya Di checklist-checklist ini Kalian pencet ya uh, Kalian pasti pas ngerjain misi sih Bukan yang an ya, bro Ikutin aja tuh ya Di bawahnya itu ada Suruhan kalian harus ngapain ma bro Tuh di bawah Nih misalnya play 5 Multiplayer Matches. Nah, pokoknya di situ lah, Malbro. Kalian selesai. Pokoknya ini mata banget nih, Malbro ya. Oce sudah coba di match ya. Ini walaupun match biasa, Oce belum tes ke ranket. Mungkin abis ini, Oce langsung tes ke ranked, bro Untuk menunjukkan betapa broketnya ini nya in Wah, gokil sih, ini keren banget, loh, bro. Jadi, paro ini bisa ngetan, ya, loh, bro. Dan itu satu hit, loh, bro. Sakit banget, ya, broken ini. Serius, walaupun mainnya pakai paro, kalian harus range-nya tuh uh, yang lumayan dekat, mah, bro, supaya kena, ya. Jadi, ini pakai tombol pisau kalau kalian tahu. Nah, nih, di sini ada tombol pisau. Nah, yang oca ini, yang ocha pencetnya kuning-kuning, kanan. Nah ini tombol pisau, yang tadinya settingan ini kalian hilangin ya, ini tadinya Uca hilangin mah bro wah, Sekarang Uca munculin lagi, Uca perbesar scalenya supaya muncul lagi, opa Uca gedein supaya kalian pakai stun tuh enak ya paronya Soalnya nanti aktifnya tuh dari sini, tiba-tiba termuncul untuk bisa dipencet, nah itu kalian pencet, keluarlah peluru stun nyetrum langsung ma bro dan itu one hit oke okay? yuk langsung aja kita main raket ma bro kasih paham betapa OP nya paro ini ma bro ya harusnya ini di turnamen di band, sih ya harusnya lo ya oce saranin ini di band karena kalau tidak yang belum tahu nanti jadi pada tahu terus banyak yang memakai attachment ini ini bakal op banget soalnya ini satu hit ma bro ya kayak shotgun juli. Sekarang saya dapetnya tim deathmatch ma bro. Wow yuk terus deh kita kasih pam aja mau Bro ya. Eh, eh hey, aku yang setrum setrum. Ah, kena setrum dia mau Bro. Ah, kena lagi. Wah ini gokil sih. Yang dua tiga detik aja sih, mabrur. Hmm, dapat lagi, bukan setrum. Ini aja, mabrur ya? Ah, musim, ma eh. ah, ah, ah, ah, kena ah, kaget. mana ah, ah, ah, kamu. Mantap. Mm. Eh, rotan aja mbar, Bro. Ya. Oh, li salah. Langkah. Wah! Oke, okay, nggak apa-apa. Ah, mam, kamu hmm. oke. Okay, Mabru ini the best banget sih. Ya, di dalam ternyata, Pak, ojek ngabunuh diri sendiri, sendiri pakai predator misil. Mabru ya, <tuh> sini ada orang ngaco tahu Kamu kaget pasti ya? <tuh> ini kameranya legend sama ya? Kenapa mereka tuh pada takut-takut, takut diserang -takut. ya? Hmm kaget ya, bang seprung boys. Mantep ya boys. Nah, nice. Lah. Nice. Siapa yang lagi yang akan aku seprung lagi ah, bro? Ahaha kena seprung. untung aja. Paro ini juga satu burst bro ya. Jadi sebenarnya ya gimana ya? Ini Paro tuh senjata ini satu burst. Tapi dia punya scatter gun gitu. Jadi mana satu is juga. Padahal kalau kalian tembak jarak dekat, wuih di. Ini ranket tipe in death mah bro. Jarang-jarang aja dapat ranket tipe death Wih, keren ya. The best. Oke, okay, mohon bro, cewek ya udah di dalam game nih ya. Nah, Paro ini kalian lihat tuh mah, bro. Nah, itu nyala-nyala tuh senjatanya. Nah, kalian tinggal pencet aja nih bagian pisau. Tadang! Itu tadi ada tuh, pencetannya emang bro. Kalau kalian menemukan musuh ya, udah jaraknya deket nih. Tuh, dipencet. Kalau nggak salah, kalian bisa ngelakuin itu berulang kali, ini cuma apa ya, uh, cooldown aja sih, nanti reload lagi 3 detik. Auto-reload lah, bukan reload lagi. dapat ya mah bro, Cak. No! Ampun di situ loh. Ah, di kira kapas. Udah sih mobil sudah dapat sekali loh, berset. Kalau tim mau aku coba kali kiri sih yakin. dua ngobrol oh kalau lagi reload ya kalian harus ini ya reload, ya eh, maksudnya harus nunggu nggak bisa dipakai lagi sampai biru birunya nyala tuh yang tadi parot tuh tadi, nggak tahuan nggak bisa terus baru tuh kesetrum dah lupa pak. Oke okay, uca klats ya. ini senjata bisa buat clutch tapi kalian harus mainnya pinter-pinter ya pinter-pinter yang macam maksud ke satu cabut ke satu cabut nggak bisa langsung. Oh mau kita data aja ya ha udah ya yeah, nice bro good job ini mantap sih wow. oke okay. worth it guys worth it worth it worth it Ocha merasa membawa shotgun mah bro ya Kalo oh, lu gak pada ngapain sempet ini Oh ngapain sih Ya udah buka jalan lah ya Sip thinking aja Brody Aduh duh duh duh duh Yaaaaa gak kena kan ah. Temen Ocha tuh pada kagak bisa santui mah yang ngeras ngeras aja ya Sama sih gue Ocha Bro, jangan di sana lah bro bro Kenapa sini orang nih? Stepnya berisik banget juga Mati pisnya orang Nah itu dulu mandi Ya. Yeah, yang sini juga. orang? Stepnya berisik banget juga Mati pisnya orang nih apa mah bro itu harus deket banget ya So pengen sama Bro. Mantap Ya lumayanlah ini ya. Iya, mau menurut kalian gimana nih? Faroinya mau Bro ya. Taronya, <SILENGALAN> ini bakalan seru banget sih kalau iseng-iseng pakai ini ya karena ini senjata bikin orang kesel banget sih Mambrue, ya. yakin kalau jadi bunuh sama senjata ini juga tuh coba kesel gitu, walaupun maknanya tuh enggak semudah yang kalian bayangkan man, bro, ya ini makanya agak lumayan sulit. Nah jadi netageman tujuan seperti Mabru. kalian boleh lihat nih ya. di yang monoleh suppressor, light barrel, light stock, under barrel stun gun. Nah ini kalian harus grinding aja, jangan malas-malas tapi kalau misalnya kalian nggak mau grinding mungkin nanti soon misalnya uh, eventnya udah hilang kalian bisa beli di shop kemungkinan gitu ya jangan menjamin terus cepet pakai 40 next magazine sebenernya so, nggak perlu deh kalau kalian pakai ini kayaknya harusnya gantiin aja nah, 36 round, lebih better nggak sih? 36 Kan nggak perlu peluru banyak-banyak kita mainin lesernya aja ya kan? Ya udah mampu masing udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe, serta aktifkan loncengnya, mabru ya. Terus untuk kalian yang mau beli akun COD, untuk kalian yang bosan sama akun kalian, atau kalian perlu skin agent ini atau mythic ini, tapi kalian tidak mempunyai budget untuk top up langsung aja ke Instagram @kitajobbling. Di sana, pastinya lebih murah daripada kalian harus top up, mabru ya. Atau kalian yang masih push rank, belum naik jenai, jen langsung joki di Instagram. At kita oke. See you, Ma Bro, dari semuanya. You dah dari semuanya. See you next.